Ipendo kenapa begitu sulit untuk mendapatkan Rosalinda di dunia ini Rindo tidak ada kata tidak mungkin karena aku tahu sekali jauh di dalam hatinya ada namamu aku mencintai Rosalinda Selalu menghalangi untuk mendapatkannya. Bagaimana caranya, Ibendor? kakaknya yang selalu menjual bawang merah itu benar sekali. Aku punya utang sama dia. Kejar dia, kau pasti akan mendapatkan. atau sekarang Jangan kembali Martina Martina Martina Martina Martina apa yang kau lakukan di sini ah, Jadi hanya sepucuk api untuk membakar asmara Wah, sentuhanmu yang sangat lembut sekali apa sentuhan? ha yang ini? apa Maroko gaya da, bantu kaya, bantu orang kaya, lo, ndih, ndih, ndih. Dih, dih, acting, dih, dih. acting, acting gilong kacah diyang. Ha? Orang kaya kui casting. Casting, hah tu? Manciang. Hah? Manciang? Casting, acting. Ha? Kau, he? Kacah iklan. Orang kaya bantu orang kacah diorang, wala, mahjak ajak, ajak gilong nak den dah. Da. Nenek, nah, awak mahjak, majak. Ma, Ternang pen. Ada dah casting, Kuadaing kapai bali baju kuabisu ama kearisan, ama yakin ha, si, si Yanti, ha, si Linda pasti pakai baju-baju rancak, ama namu akallah, ama pai bali, bali baju kinilah. La. Ang Lah, e, ang mas koe lelo, lelo, angce lelo, angce lelo, angce lelo, angce lelo, angce lelo, angce lelo, angce lelo, angce lelo, angce lelo, aku. Uh, ibo, nah, nah, abu, aku, Ama aku di sini rumah. Tularin takut lu mah? Akan lu lah. lah. Pokoknya, bisuak jangan sampai terlambat. Awak akan jadi artis. Hmm, Ada naga jadi artis. Ada nih yaudah. Kalau dia jadi artis, membeli uh, angetin rumah. Ah, uh, rumah tuh? Dembeli loli. Dembeli loli? Dembeli nak bisa beli Dan Yang <laughs> lagi piti sebanyaknya yang masuk diaktif itu ada. Bantu nah. oleh oh, bantu anak ayu loh. Eh bantu deh. Dan kau hanya itu. Kau akan hidup. Kau akan hidup. Dan kalau tahu sama Ang ada... Aman, aman, aman. Tempat casting, Pak. Pandai boto tuh Angsel lah. Cepet, cepet, cepet, cepet, cepet. teman-teman dengar aja di lekki habis lu aja ni ayo casting oh sudah mau jalan saya ni tenang sur ac Historia naik mobil saya nanti tuh Nanti saya telefon lagi. Kamau tuder ni bawa anak-dek sirin. Jadi, juga akan A, ah, A, ah, A, ah, A ah. Kalian mau casting sini? Betul, betul Kita sudah oh, berdua mau casting, Pak Boleh minta formulirnya? Oh iya Saya pijak saya, saya. Oke okay. Stephen. Steven Dipanggil siapa? Ipen pendek sama Rin Rin saja oke. Okay, Rin, udah tahu ya, ceritanya mau kayak gimana ya? Udah karakternya nah. udah dipahamin juga ya. Lah lah Pak, lah. udah, udah, udah. Nah. Terus uh, siapa yang mau duluan? Ah, karena saya yang paling berbakat di sini, Pak. Karena saya sudah pasti dilirik oleh Marvel Cinematic Abbey. Gambar, <tuk> <tuk> biarlah Ipen duluan. Oke, jadi Ipen duluan ya? Iya pendek duluan. sih pendek duluan. I pendek duluan. Ambil hati, para sutradara Kalau bisa, cepetan sutradara sudah marah-marah dari ini Iya, iya, iya, bapak. semangat, Ten <laughs> Aku akan menunggumu di sini okay. Ben, tunggu sebentar ya Gak ada orang lagi kan? Gak ada sih, kebetulan Next! Pak, ah, ya, masuk sini ya Siap, ya, ya. siap. Ya Pak, saya Iben, Pak. Heeh, ah. sutradara saya ini mau bukan bukan sutradara saya. Siapa, Pak? Astrada. Apa tuh, Pak? Asisten sutradara. Mana sutradara, Pak? Pak. Kata mata, ngapain di? udah baca skripnya tadi udah udah yaudah langsung aja coba tak? ya tar yuk Action! aku melayang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 buka bajunya pak nah, nah, nah. nah oke okay. agak, agak seksi ya agak seksi ya agak seksi do ya. action agak seksi kakak kakak nggak sesuai skri nggak sesuai screen. Hei. Pak. Tadi gimana? Gini. Harus satu kan gini, gini dulu. Gerakannya salah. Gini dulu harusnya. Nih, hmm, kan? Krip, baca script. Baca script makanya kalau mau casting itu dilatih dulu. Aku belum, belum action. Belum. Action! Aku, pak, pak, ini, coba nih. Aku cuma biasa tuh, coba. Saya biasa syuting berdua, pak, sama dia. Coba panggil, coba kalau berdua sempat tahu bagus, ya.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 ya udah tinggal jadi sesuai skrip aja sama yang kayak tempat tam. lu, lu, lu ya pinjam charger gue kan, dadah lu balikin. di gue cari cari di di, di colok kanan tidak ada nampak sama gue di mana lu balikin. dia jam mau usah ketawa ketawa sih, ngapain ketawa ketawa? <tusk> <tusk> Sangat. Di mana kamu taruh casanku? Gue lupa di di terakhir gua cari di meja makan suruh suruh dia ke dalam-dalam di suruh Tasuruk-suruk. Tasuruk-suruk. tasuruk Sama kayak gitu ya. Ya, saya bisa pak. Eh. acting ya, marah ya. Pak. Sudah, Pinting saya baca. Pinting marah yang kita cari penting marah dari tadi, bukan romantis-romantis. Hmm. Di skrip romantis pak? Marah. Skrip baca skrip pak, A, C, D, C. Kamu tadi baca apa? Ada sinya belakangnya. Oh. Itu skripsi. <laughs> Malah ketawa ketawa. bapak bisa acting nggak sih bisa bisa, enggak. bisa bisa bisa bisa bisa pak bisa pak bisa saya saya yang marah pak marah ini marah jangan bikin saya ketawa. marah bapak hmm. saya bisa marah ya marah eh. marah ya oke Tolong. kalau lamar kumpulkan emosi dulu emosi pak emosi, emosi. Hmm. Bagaimana? Udah Tau. marah pak Eh oh, bisa, ini marah nih orang ya <tuk> ini, ini siapa sih yang nyari-nyari nih? Oh, bisa, bisa pak, bisa pak yang... Nih, nih, contoh nih Acting yang bagus nih kayak Pak Sutradara nih Kayak gini nih, marah-marah yang bagus Salah, yang bener juga gini, kayak gini, kayak kamu Itu yang benar. Tuh, bagusan bapak-bapak, bapak ini gimana sih? Benar ya, kayak gini? Nih. Kayak gini nih, paling bagus nih Gak, bener kayak gini Sutradara ngobrol, ngobrol, ngobrol Goblok dasar sutradara, acting bagus tuh kayak gini, kayak bapak, bapak itu dasar, baru... Dimana cesanku? I'm going to see you, I'm going to Waduh, badanmu kok panas sekali Bu Joko, Bu Joko. Iya, <tuk> <tuk> ada apa? Bu Joko punya es? Anak saya panas sekali Saya nggak punya es, Bu ah, Cuman ah, kalau anak saya demam saya bawa ke dokter, Bu Apa? Termos es? Dokter Apa? Termos es? Ibu, nih telinganya satu sebelah saya ada bilang, dokter, dokter, dokter, dokter, Anda bilang termos es. Mau ah, mau, mau, ibu apain termos es itu karena ibu. Ha? Dokter, saya bilang. Anak saya panas sekali. Saya sudah bilang, ya. Ah, saya tahu ah, anak, anak, anak anak ibu itu demam. Saya tahu, ah, jadi nih saya. Saya bilang, dokter, kalau anak demam, dibawa ke dokter. Apa? Termos es? Amak telah masuk tipe. Oke, kemarin, langsung kemarin, Kita kemarin Mencari piti yang susah